Hari ini kita akan belajar konsep dasar perkalian. Di sini ada cerita Udin dan teman-temannya. Udin memelihara ayam. Nah, teman-temannya ikut memberi makan ayam di sini. Ada berapa ya ayam peliharaan Udin? Udin memiliki Empat ekor ayam Ada dua ayam jantan dan dua ayam betina Nah ayam betinanya Masing-masing itu bertelur Dan menetaskan Sepuluh ekor anak ayam Bisa dilihat Pada gambar kandang ini Udin memeliharanya dalam dua kandang Dalam satu kandang ini Ada sepuluh ekor anak ayam Lihat Nah kalau ditanya Berapa ya jumlah seluruh Anak ayam milik Udin Nah 10 ditambah 10 Karena masing-masing kandang ini ada 10 ekor anak ayam 10 ditambah 10 jumlahnya berapa anak-anak? Ya jumlahnya adalah 20 Jadi jumlah seluruh Anak ayam Udin adalah 20 ekor Nah ingat kakak -kak dan abang-abang Penjumlahan berulang dalam matematika itu disebut dengan perkalian Nah agar lebih jelas lagi Yuk kita lihat nih Ayo berlatih Jika Udin memiliki tiga buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam Berapakah jumlah seluruh ayam milik Udin? Lihat ya pahami di soal ini Ada tiga buah kandang yang berisi 12 ekor ayam Lihat, ya, kandang yang pertama ada 12 ekor anak ayam, kemudian ada kandang kedua isinya juga 12 ekor anak ayam, dan kandang yang ketiga isinya juga 12 ekor anak ayam. Karena pertanyaannya di sini adalah berapakah jumlah seluruhnya, jadi kita tambahkan 12 ditambah 12, ditambah 12 dari ketiga kandang ini, maka seluruhnya berjumlah berapa? 36. Lihat di sini 12 ditambah 12 Ditambah 12 Sama dengan 36 Nah, dalam matematika penjumlahan berulang seperti ini Bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian Bagaimana caranya? Coba hitung Ada berapa, ada berapa banyak pengulangan angka 12 tadi di sini Satu 2 3 maka kita tuliskan 3 dikali nah berapa tadi jumlah yang diketahui jumlah ayamnya 12 kan maka 3 dikali 12 sama dengan berapa nah hasilnya adalah hasil penjumlahan berulang tadi ini dia hasilnya 36 jadi 3 dikali 12 30 Anak-anak ini adalah bentuk perkaliannya atau kalimat matematika dalam bentuk perkalian dari penjumlahan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 karena ada 3 kali pengulangan dalam penjumlahan 12 tambah 12 tambah 12 maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 12 sama dengan 36 Ingatkan anak-anak Perkalian itu adalah penjumlahan berulang Diulang sebanyak kelompok yang ada Tanya gini Ada gambar jambu nih Nah, Gambar jambu ini ada dua kelompok Kelompok pertama Ini digabung dengan kelompok yang kedua Coba perhatikan Masing-masing kelompok ini ada berapa buah jambu? Ya ada satu, dua, tiga Kelompok yang kedua ini Satu, dua, tiga ini adalah dua kelompok dengan masing-masing isian yang sama ya. Sini ada tiga jambu digabung dengan tiga jambu. Nah, bagaimana kalimat matematikanya? Karena ada dua kelompok yang masing-masing tiga isinya, maka bentuk perkaliannya adalah dua dikali tiga. Coba hitung tiga ditambah tiga. Sini satu dua tiga empat lima enam. Berarti 2 x 3 sama dengan 6 Seperti itu ya anak-anak Kita hitung dulu kelompoknya Baru perhatikan berapa isinya Maka kalimat matematikanya 2 x 3 Yaitu 3 ditambah 3 Sama dengan 6 Nah selanjutnya lihat Gambar yang ini Ada Satu kelompok yang isinya 4 buah jambu Kemudian digabung lagi dengan kelompok kedua nah isinya ada berapa? ada 4 jambu juga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ingat, ada 2 kelompok berarti bagaimana kalimat matematikanya? 2 dikali 4 karena oh, dari satu kelompok ini ada 4 isi jambunya 2 kali 4 ayo kita hitung 2 dikali 4 sama dengan 8 Nah, selanjutnya Kita lihat gambarnya lagi Ada 3 kelompok wortel Kan? Yang masing-masing kelompok Isinya ada 2 wortel Ini 2, 2, 2 Maka kalimat matik-matikannya adalah 3 dikali 2 Ayo hitung semuanya ada berapa 2 tambah 2 tambah 2 Sama dengan 6 Ya, ada 2 brokoli Digabung dengan dua brokoli, ada dua brokoli lagi. Kemudian tambah dua brokoli lagi, ada empat kelompok anak-anak. Semuanya ini akan kita gabungkan, kita hitung jumlahnya, kemudian akan kita buatkan matematikanya karena ada empat kelompok yang masing-masing isinya dua. Berarti bentuk per kali ini adalah empat kali dua hitung semuanya dua. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti 4 x 2 sama dengan 8 Nah anak-anak ini adalah perkalian dengan bilangan 2 kan? 4 x 2, 3 x 2 Dan tadi sebelumnya ada 2 x 3 dan 2 x 4 Ingat ya anak-anak bahwa perkalian ini adalah penjumlahan berulang Selanjutnya, perkalian dengan angka 1 5 dikali 1 Berarti, angka 1 ini anak-anak kita jumlahkan berulang sebanyak 5 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5 ya, Selanjutnya, 3 dikali 1 berarti satu dijumlahkan secara berulang sebanyak tiga kali. Satu ditambah satu ditambah satu sama dengan ya tiga. Nah, selanjutnya 7 dikali satu 1 satu ditambah satu ditambah satu ditambah satu ditambah satu ditambah satu ditambah satu ini kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh sudah pas ya penjumlahan berulangnya sembilan kali berarti hasil penjumlahannya sama dengan tujuh. nah coba perhatikan anak-anak perkalian dengan angka satu di sini itu ternyata jika dikalikan lima dikali satu ternyata hasilnya adalah bilangan lima tiga dikali satu hasilnya sama dengan tiga tujuh dikali satu hasilnya sama dengan tujuh apa yang bisa kita simpulkan di sini Kesimpulannya adalah Semua bilangan jika dikalikan dengan 1 Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri anak-anak Nah, contoh lain 8 dikali 1 berarti hasilnya 8 10 dikali 1 hasilnya 10 9 dikali 1 hasilnya 9 Dan seterusnya Nah, kalau ratusan 100 dikali 1 berarti hasilnya 100 Kan? Kan? kesimpulan kesimpulannya sini harus kita ingat bilangan yang dikalikan satu maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ingat ya anak-anak selanjutnya perkalian dengan angka nol ya tiga dikali nol ingat lagi penjumlahan berulang yang kita jumlahkan berulang itu adalah angka nolnya kan Seperti nol dijumlahkan berulang sebanyak tiga kali nol ditambah 0 ditambah 0 kan? Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 Berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah 0 Dia lihat lagi 2 x 0 Berarti 2 kita jumlahkan berulang sebanyak 2 kali 0 ditambah 0 ditambah 0 Sama dengan 0 Selanjutnya 5 x 0 0 kita jumlahkan berulang Sebanyak 5 kali 0 ditambah 0 Ditambah 0 Ditambah 0 Ditambah 0 Bandingkan berapa hasilnya? 0 Iya, Apa yang bisa kita simpulkan anak-anak? Kesimpulannya adalah Semua bilangan yang dikalikan 0 Maka hasilnya 0 Seperti itu anak-anak 3 x 0, 0 2 x 0, 0 5 dikali 0, 0 10 dikali nol, hasilnya juga 0 9 dikali nol, hasilnya 0 7 dikali nol, hasilnya nol. Maka semua bilangan, bilangan apapun Jika dikalikan dengan nol maka hasilnya 0 Demikian anak-anak, selamat belajar ya Alhamdulillah, barokallahufikum